Gibah itu dijauhi, malah malaikat. Wasali satu, yakun najoro hay anda mauti orang yang mati dalam membawa dosa gibah itu. Sakaratul mautnya bagaikan sutra ditarik dari duri. Syedidan lama, mati ini semuanya kamu diunggah untuk mati karena dia amat besar membawa dosa yang amat besar, yaitu hak Adam, itu orang matinya.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 A'udzu billahi <tolak> minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 11 ya. Siapa yang mana? Al kabiratus salisa. Ya. Al kabiratus salisatu fisihri. Utawi dos gede kang kaping telu iku ing dalam sihir li annas sahiral la budda wa ayyuk fara qala taala karena satu ini tukang sihir la budda iku rekna ure wa ayyuk ling arep entah ya wa ayyuk faro lan ing lan ing arep kufur sihir Allah Taala, ولكن الشيا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Wallahu alam bil murodilan, tetapi ini sakai setan kafaru Iku pada kafir ya syaitan. <coughs> Yalimuna, kang ajarakan syaitan kabe anas saing manusia asyihro ing sehir wama li syaitani almal'un almal'uni gurdun fi ta'limihil insana syahra illa liyushrikabi lan ur'ani ikuli syaitani kedui sakai setan ya almal'un kangden laknat gurdun apa persejaan fitalimi ing dalam mengajari setan al-insana ing menuz'ah sihro ing sihir illa liusyrikabihi angin drepon ngemusyrikakani setat bihi kelawan sihir atau bihi kelawan insan kalau Allah ta'ala wis ngandike kesab Allah ta'ala mukbiran halikang nyeritaka kanan harut wa marut saking harut lan marut ini Uh, tentang dosa besar karena kitab ini kan kitab kabair kalau bisa nanti insyaallah panjang umur minggu depan beli ini kanda khusus kitab menerangkan dosa-dosa besar ternyata abi pernah mengkaji dan mencari meneliti emang ada dosa kecil tak cari apa dosa kecil itu dari berbagai rujukan ya referensi dosa kecil, ternyata kan dosa kecil itu diantaranya cuman nginjak tanah orang tanpa permisi cuman itu dosa kecil yang lain gak ada nginjak tanah orang tanpa izin itu dosa kecil itu. kalau yang lain udah besar semua apalagi yang namanya ghibah uh, udah ngomongin orang, fitnah orang wah mubatir seluruh amal kita apalagi yang lain tinggal sholat jinnah, tak bengek ya terutama masalah ghibah Masya Allah ghibah itu sudah bukan rahasia umum pasar yang terbesar di tengah pasar Islam itu ghibah makanya di sana akan kata Rasulullah banyak orang yang terjadi muflis jadi bokek, padahal di dunia rajin sholat rajin ngaji rajin ibadah weiss rajin tahajud ketika mati tapi begitu ditimbang kosong amal kebaikannya lebih berat amal keburukan dosanya Dia mencari-mencari, kenapa? Kenapa di mana amal pahala kita? Jawabannya Saudara, di situ ternyata amal ibadahnya ditransfer kepada orang yang digibah. Subhanallah Disebut namanya muflis. Makanya ada satu cerita. Nabi Musa pernah waktu itu di zaman dulu terjadi Qhtun. Qhtun itu peceklek Ya kalau bahasa kita, bahkan enggak hujan-hujan itu apa? Kemarau. kemarau. kemarau. Nabi Musa mengumpulkan kaum kaumnya untuk melakukan sholat istisko. Ketika Nabi Musa menjalankan sholat istisko sampai tiga hari tiga malam itu nggak datang hujan. Nabi Musa bertanya kepada Allah Ya Allah ilahi inna ibadaka kata haraju salah satu ayam Wahai Allah kami ini sudah melaksanakan salat istisqa tiga hari tiga malam ya Allah, tapi kenapa nggak diijabah-ijabah, Enggak turun-turun diijabah hujan ya Allah dijawab oleh Allah, wahai Nabi Musa tidak mengijabahnya aku kepada kalian karena di tengah-tengah kalian ada seseorang yang tukang gibah tukang ngomongin orang Kata Nabi Musa, ya Allah tunjukkan siapa orangnya. Akan saya keluarkan dari kaumku. Kata Allah, saya nggak mau mengatakan siapa orangnya. Karena saya telah melarang gibah, masa saya harus menggibah. <gulai> Lalu bagaimana ya Allah agar kami ini diijabah selamat dari gibah? Cukup suruh taubat semuanya kepadaku. Kalau sudah bertobat, baru akan saya ijabah. Diumumkan kepada kaum-kaumnya oleh Nabi Musa. Bertobat, sholat tobat dulu. Setelah sholat tobat istighfar, baru sholat istisqa Langsung diijabah oleh Allah subhanahu. Padahal ribuan hanya karena satu ada penggibah di tengahnya. Tidak diijabah doa kita. Subhanallah. wa bihamdihi amal maula, wa nasir bahkan di dalam kitab zubdatul wa'idin an abi hurairah ta'anin nabi salatu wassalam ya dari abi hurairah yang meriwayatkan hadis itu beliau dari rasulullah sallallahu alaihi Wasallam rasulullah berkata kata rasulullah mani kitabah eh, fi'umrihi maratan yu'akibu yu'akibuhullahu bi'asnu'u qubatin barang siapa seumur hidupnya pernah menggibah barang siapa seumur hidupnya pernah menggibah satu orang maka dia akan mendapatkan 10 siksaan dalam hidupnya. Satu ngomong si Uje itu itu gitu. Gitu doang tuh. Ya. Itu mendapatkan siksaan dari Allah 10 siksaan 10 warna. Yang pertama, al-awwalu yasiru baidan min Penggiba itu akan dijauhkan dari rahmat Allah. <tuh>. Habis menggiba mati, udah enggak ragu di dalamnya husnul khatimah itu. Eh, udah sah itu mah. Kenapa? Masuk surga itu harus lepas dari tiga hak. Hak Adam, hak nafsi, hak Allah. Gak bisa salah satunya, gak bisa. Tiga ini harus bebas. Kalau orang rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin puasa, gak pernah maksiat kepada Allah. Lulus hak Allah, tapi gak lulus hak Adam, nggak ngefitnah Hak nafsi juga lulus. Dia enggak pernah mabok-mabokan dia enggak pernah bikin tato, dia enggak pernah merusak ciptaannya Allah yang ada di dalam diri. dia. Dia per enggak pernah mendolimi dirinya. Selamat, hak Allah lulus, hak nafsi lulus, hak Adam enggak lulus, enggak bisa masuk surga hak nafsi lulus, bunuh diri ya enggak mabok ya enggak, bikin tato ya enggak mendolimi diri enggak, lulus hak nafsi hak adam juga lulus, enggak pernah menggibah orang enggak pernah ngefitnah orang enggak pernah nyakitin orang, enggak pernah mencuri orang enggak pernah mendolimi orang tapi hak Allah enggak lulus, enggak sholat enggak bisa masuk surga hak Allah lulus enggak pernah meninggalkan perintah Allah, hak Adam juga lulus, nggak pernah menggibah orang, nggak pernah memfitnah orang, tapi hak nafsi mati bunuh diri haram nasib surganya, bikin tato, menyakiti diri sendiri, nggak makan tiga hari tiga malam sampai mati, apa aja yang menyakiti diri sendiri itu namanya melanggar hak nafsi, haram hukumnya, termasuk bikin tato, atau seperti apalah, lah motel motel tangan apa yang menyakiti diri sendiri saking sayangnya Allah menyakiti diri sendiri aja diharamkan oleh Allah subhanahu jadi syarat sunnah yang Allah perintahkan untuk masuk surga lulus tiga hak, hak nafsi, hak adam hak Allah, udah, dirahmatilah masuk surga subhanallah, berat makanya ada Roma Irama nyanyi bahwa surga itu nggak ada harganya tapi banyak yang ogah salah itu neraka yang murah tapi banyak yang mau salah ada juga neraka yang murah neraka gampang menduakan Allah masuk neraka minum bir aja jinnah gampang ngebohongan nah, neraka gampang surga itu mahal yang mahal itu surga bukan neraka uh, yang namanya surga emang gampang sholat itu jadi orang jujur emang gampang jadi orang takwa emang gampang wah wow, gak ada harganya gak ternilai harganya itu gak bisa di dirupiahkan gak bisa dihargai itu melakukan perintah Allah itu karena hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah yang bisa melakukan perintah Allah kalau orang belum mendapatkan hidayah dari Allah mau dipaksa, mau diupaya, mau dijilid, mau di gimana akan pernah dia bisa melakukan perintah Allah berarti itu jadi bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah telah menakdirkan menentukan mengirodati kita semua mau bisa melaksanakan perintah Allah subhanahu awas jangan ada pengakuan di dalam hati karena laya tekulul jannata mangkana fikolbihi miskoli minal kipri ya lebih baik pendosa yang mengaku dosanya lalu dia bertobat kepada Allah daripada orang yang bertakut rajin sholat, rajin ngaji, tapi ngaku benar ngaku ta'at, ngaku takwa itu gak akan masuk surga selagi masih ada pengakuan di dalam hatinya kata Rasulullah, enggak akan masuk surga kenapa sebab? karena <tid> tidak ada daya untuk bisa melakukan perintah Allah, mau sholat, mau ngaji mau puasa, ini kan luar biasa ini Masya Allah, tanpa daya Allah mustahil kita bisa ngaji, mustahil kita bisa tahajud, mustahil bisa salat berjamaah, mustahil bisa menjadi orang baik, mustahil. wala kuat dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk menjauhi maksiat, untuk menjauhi larangan Allah. Mustahil orang, mustahil orang bisa menjauhi maksiat, mustahil orang bisa menjauhi dosa tanpa kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala illa billah. kecuali dengan kekuatan all, taufik all pitulung all jadi jangan adalah di dalam diri kita, sekecil debu pun ngaku bener, ngaku bagus, jangan karena sudah ada nasnya li'annal insana mahalul khotai wanisyan mahal itu apa? hakikat mahal itu artinya hakikat sebenarnya sejatinya manusia itu Allah ciptakan sebagai pendosa pelalai asli aslinya kita kalau ada orang rajin salat, rajin ngaji, rajin ibadah itu palsu bagi kita asli bagi Allah artinya apa? wala khaira illa khairullah walaisha syarru illa minni tiadalah kebaikan kecuali kebaikan Allah dan tiadalah keburukan kecuali sejatinya kita tawas jadi jangan pernah ada pengakuan, benar, baik, itu bungkusan. Nih, Allah, Allah kiaskan, Allah contohkan, Allah ibrohkan kepada kita. Nih, lihat kita. Isinya kita aslinya apa? Tai. Tai, aslinya kita tai. Ya kan? Awalnya kita diciptakan dari barang yang hina, mani. Sehari-harinya kita bawa barang-barang hina, tai. Ujungnya nanti, kita apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi pada diri kita? Barang yang hina, bangkai. Itu aslinya kita. Nah, sementara saat ini kita dipakai badan yang gagah, wajah yang tampan, baju yang mahal, sarung yang mahal, peci yang mahal, berbagai cincin dan jam tangan lain sebagainya. Ini adalah sitruh bin Allah tutup-tutup dari Allah untuk menutupi aslinya kita agar nggak kelihatan tainya. halo ya agar nggak kelihatan aslinya kita ditutup oleh Allah dengan wajah kulit pakaian dan lain sebagainya tapi awas kamu jangan ngaku-ngakui pakaian dan lain sebagainya ini kita aslinya kita itu barang hina mani, tai, bangkai itu aslinya kita udah itu kita dalam amalia, aslinya kita adalah nisyan khotoh. Nisyan pelalai, khotoh pendosa. Aslinya kita. Kalau orang rajin salat, rajin ngaji, rajin ibadah, itu bukan kita. bukan bukan kita. Huwa minallah. Wala khaira illa khairullah, tiadalah kebaikan kecuali kebaikan Allah, walaisa syarron minni dan tiadalah keburukan salah dosa kecuali milik kita. Jadi kalau dosa salah itu aslinya kita, kalau bener baik to'at itu adalah citroh Makanya sebut Allahus Allah itu adalah Maha menutupi aslinya sejatinya manusia. malas ya, Kang Uji aja ngaku-ngaku bener sholat ngaji. Itu hmm. hanya pakaian saya dari Allah. Pakaian dari. Allah. Makanya kalau ngaku-ngaku kata Allah, kamu telah memak ngaku-ngaku selendang saya kamu telah memakai selendang saya ngaku-ngaku selendang saya haram masuk surga jadi sholat ngaji ibadah itu selendang Allah subhanahu wa ta'ala sitrah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu yang perlu diakui kalau ya. ini kalimat kemarin saya nolongin orang itu keluarnya dari, dari agama yang mana nih Kang Uji apakah karena Kang Uji itu orang selamat apakah karena Allah menolong dia sababiahnya Kang Uji mana saya sering dengar yang pertama tadi itu. Kenapa dulu? Nah, karena saya sudah murtad itu. Tidak murtad. Itu ya. Jadi pada intinya yakini bahwa wal asri innal insana lafi khusrin kata Allah. Bahwa yang namanya manusia itu kata Allah lafi khusrin, sejatinya dalam kerugian, salah, dosa dan lalai makanya di dalam surat apa itu kang uh, akhir gimana tuh pamin nafsik kan mana itu yang hafal tuh aduh yang artinya kalau kalian menemukan suatu kebaikan maka katakan itu dari Allah apabila kalian menghadapi menemukan suatu keburukan maka katakan itu dariku dan itu aslinya aku nah makanya orang yang sudah meyakini keyakinan dengan benar melihat orang ahli mungkarat, ahli maksiat dia enggak sholat, pemabuk, penjudi, penjinah, enggak akan pernah benci. Enggak akan pernah benci. Bahkan enggak akan pernah menyalahkan. Justru yang ada, subhanallah, itulah aslinya saya. Ya Allah, itulah saya. Itulah saya. Ya Allah, semoga mereka semua ditutupi seperti saya, ya Allah. Tutupi dia, ya Allah. Ya sakar Allah, mas teraurat tahu, wa yubahu bisik tiga jamil. Ya Allah tutupi dia, Ya Allah aurat dia, Ya Allah dosa dia, Ya Allah seperti Engkau menutupi hamba ini, itulah aslinya hamba ya Rob. Datangi dia, ajak dia, Nasihati dia, nah nggak ada kebencian. Jadi kalau orang ngomong saya nggak sombong nggak sombong tapi benci sama orang yang durhaka itu bohong, bohong. Saya nggak sombong, hmm, sombong itu ingin takabur ini. Tapi sama orang maksiat dia benci, salah. Yang harus dibenci itu amalia bukan orangnya apa? amal, perbuat bukan orangnya kalau kita membenci orangnya bagaimana bisa nahi mungkar amr ma'ruf kewajiban kita kewajiban kita dari Allah adalah amr ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan melarang keburukan, caranya ya harus mendekati, berlakunya kepada orang yang mungkar gak berlakulah kita yang sama kiai harus nahi mungkar gak berlaku sama orang mukmin yang sudah ngaji harus suruh ngaji enggak berlaku itu mah masa nyuruh ngaji sama orang ngaji suruh sholat sama orang yang sudah sholat bukan, nahimungkar amr ma'ruf itu kepada orang yang belum sholat kepada ahli maksiat situ berlakunya nahimau eh? amr ma'ruf nahimung nahimungkar, dia akan mendekati orang itu nah seperti itu penjuangan ngaji aset ini luar biasa nih, ini asli kan gitu. orang yang pemabuk penjudi itu, merek beliau itu dekati dengan diberikan fasilitasnya dan lain sebagainya, karena memang uh, alhibar itu ul-kulub kulubkanda. Pemberian itu menundukkan hati manusia. Jadi gampang, kalau pengen orang itu cinta, sayang, nurut sama kita, kita yang nggak banyak ngasih aja sama orang. Dan ilmu ini dilakukan para pencalon, gitu ya, <gitu agar. Ya? <gitu ya? <gitu> Karena memang ada dalilnya. Mereka itu pintar bagaimana cari perhatian, cari dukungan, caranya ngbeli, berngasih beras, ngasih ini, ngasih itu. Karena memang ada dalilnya Kang Uji, Ya, pemberian itu menarik hat hati. Jadi cinta. Langsung tetangi biar selesai ya. Gibah dulu biar selesai. Karena giba juga bagian daripada kabair, yaitu dosa-dosa yang amat besar. Hmm, dosa besar. Nah, itu yang pertama. Orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua wasaniatu yataul malaikatu Orang yang sedang menggiba atau orang melakukan ghibah itu malaikat ngejauh semua kalau gitu. Enggak ada yang mau dekat. Jadi yang ada siapa? Setan iblis, ya memfasilitasi hati agar suudzon, agar bagaimana benci, agar sirik hasud sama orang makanya memang benar kalimatul hak selagi masih ada benci di hati kita hasud maka selama itu pula orang tidak akan pernah bahagia hidupnya jadi uang niku lamun atine blok pun puniku urip green susah bayi rezekinya serak papadon bayi merong bayi cepat tua manik. ini berbicara hak ya umurnya masih enam tapi kayak uang tua KAB. uang masih enam, tapi geringnya penyakitnya sertruk liver, anu komplikasi lah. Sembilan puluh sembilan persen penyakit itu ditumbuhkan dari buruk sangka, dari hati, bukan dari makan, bukan dari hati. 99% itu penyakit itu mudah ditimbulkan dari hati, langsung. Jadi orang yang memang gibah itu dijauhi malah malaikat. Wa salisatu anda Orang yang mati dalam membawa dosa ghibah, itu sakaratul mautnya bagaikan sutra ditarik dari duri. Syadidan. Lama mati ini kamu di. mati-mati. Karena dia amat besar membawa dosa yang amat besar yaitu hak Adam. Kalau dosa kepada Allah gampang, tobat kepada Allah atau nanti di akhirat Allah bisa mengampuni seseorang di akhirat. Tanpa meminta ampun di dunia Allah kalau menghendaki Bisa orang itu mendapatkan ampunan dari Allah Diampuni oleh Allah Tanpa memohon ampun Datang ke pengajian dosa kepada Allah menghapus Tanpa memohon ampun Dodok dikir bersih Tapi kalau sudah membawa dosa manusia Gak bisa Sampai monyong kita istighfar kepada Allah astagfirullah, astagfirullah. Allah gak akan mengampuni dosa kita Sebelum kita memohon ampun kepada orang Yang kita kipak makanya kalau lebaran ada ya mohon maaf ya lahir batin, habis ya. hmm. mau tanya apakah dosa kita itu lebur? enggak enggak. jadi kalau pengen dosa kita lebur punya salah sama kang uji, kang uji ampir lahir batin. saya pernah ngomong kang uji, kang uji itu bau. pamannya gitu, umpah kang uji ya. <laughs> atau kang uji itu ini ini ini ini harus ditra harus ditransparankan, syaratnya itu. Setelah minta ma mohon maaf sama Kang Uji adapun Kang uji memaafkan tidak memaafkan no problem, nggak penting. Karena syarat kita untuk lepas dari hak adam bahwa fitnah minta maaf kepada yang bersangkutan, adapun yang bersangkutan memaafkan atau tidak memaafkan tidak penting. Kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Syarat yang ketiga bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ghibah. Subhanallah, lebih penting 2017 Warna biah tuh ya koriban ilar nar Yang keempat dosa dari para gibah itu orang matinya koribun Koriban, milenak koriban ilar nar Dia akan masuk neraka Dekat dengan neraka Walhomi satu Walhomi satu ya siru jannah Dan penggibah itu matinya tidak akan pernah masuk surga Jauh dari surga Subhanallah. Ini dosa yang enggak terasa kan? Kang Uji. dan yang keenam dosa ngomongin uang pun iku siksaan di dalam kuburnya berat seberat-beratnya Yang keenam, yang ketujuh ya amaluhu, orang penggibah itu habis amal ibadahnya, dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana pahalanya? Transfer. Kepada orang yang dicibah. makanya disebut muflis. Kata Rasulullah, tidak akhirat banyak orang bokeh. Bokeh disebutnya itu ya. Kata sahabat, mahu ya Rasulullah, apa itu bokeh ya Rasulullah? Bokeh itu orang rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sodakoh, tapi di akhiratnya enggak ada pahalanya sama sekali. Ketika ditimbang, mendoyot kejoriana nih, ya, ya, kebaikannya kemana ini? Nah itu ditransfer oleh diambil, ya. Wasaminato ya Nabi dan yang kedelapan penggibah itu telah menyakiti roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Setiap seseorang menggibah orang lain, Rasulullah rohnya tersakiti. Kenapa? Karena yang digibah umat Rasulullah, yang menggibah umat Rasulullah, Rasulullah tidak akan pernah tega dan tidak akan pernah ridho umatnya masuk neraka. Makanya rohnya tersakiti. Jadi gibah sama orang itu ada urusannya dengan Rasulullah Sallallahu Wasallam. Ya? Hmm, betul, sangat. Wetas apa? Ya Alaihi yang ke 9 Allah memurkai orang yang menggibah. Wal yasiru yang ke-10, penggibah walaupun rajin ibadah bokek nanti di hari kiamatnya, enggak dapat pahala. Sudah Abi Umamah dari Imam Abi Bahil beliau berkata, "Innal ada satu cerita, kata Imam Mabibahili mengatakan bahwa kelak nanti di hari kiamat ada seorang hamba diberikan kitab catatan amalnya pada hari kiamat dengan tangan kanan, ya. Ketika dibuka, disitu banyak kebaikan. Amal pahala sholat, pahala ngaji, pahala sodako, pahala-pahala banyak. Sampai dia terkagum-kagum. Ya Rabbi, min aina hadah. Wahai Allah, ini dari mana pahala segini banyaknya? Saya jarang sholat, ya Allah. Saya jarang sodako ya Allah. Saya tidak merasa melakukan amalan-amalan. Kenapa pahalanya banyak sekali. Ada pahala sholat, pahala sodako pahala ngaji. Apa kata Allah. Hada amalum manu getabaka minan nas. Ini adalah sodakohnya orang-orang yang telah menggibah kepadamu. Subhanallah. Subha? Subhanallah. Kata Allah. Dan kamu nggak tahu ya, beruntung kau. <tuh> itu yang pertama. Walihadaruya anal Hasan al Basri ada satu cerita yang bernama uh, Imam Hasan Basri kaulah huru uh, Suatu ketika ada seorang laki-laki mengadu, wahai Tuhan, fulanun kod di kita si itu si fulan selalu menggibah Tuhan, ngomongin Tuhan aja Tuhan tuh begini, begini, begini langsung Imam Hasan Basri masuk ke kamar nyiapin makanan, dipenuhi anggur makanan sebuah macam makanan yang enak-enak di situ ada amplopnya, keluar wahai katanya rojul tolong ini sampaikan kepada orang yang telah menggibah itu atau melompong bayu Maksudnya apa nih Tuhan? Udah sampaikan kepadanya. Saya mengucapkan berterima kasih. Tolong ya jangan pernah berhenti menggibah saya. Subhanallah, alhamdulillah ini. Malam-malam lawannya, manis-masir. Malam-malam, lawannya, Jadi kudunya, kakak-kakak, namun nasi menggibah dengan pelopi. Ujian, Kang. Awas, kalau mendengar dengar, maka lah ada orang menggibah, tutup telinga mau tidak mau kita manusia kalau ada yang menggibang, mau didomba, menjelek-jelek marah, egois, emosi kita akan jadi balas, akhirnya apa? bubar pahala, gak jadi transfer itu ruginya kita udah digibang, gak dapat apa-apa 11-12 jadi harusnya tutup telinga, udah biarin aja udah kabus. kadang sempat berpikir kalau begitu, bisa gak ya jadi uh, proyek proyek pahala kita nari-nari, berjalan di tengah kampung. Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, bikin omongan orang aja gitu loh. Tadi bisa, tapi gue paham aja. Lihatnya biar omongin orang kan? Itu woi, pabrik pahala itu. <mieron> Hah? <mieron> <arts> semakin banyak orang menggibah, memfitnah, membicarakan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan dari mereka. Kalau mereka ahli ibadah, bagaimana kalau mereka ahli maksiat? Dosa kita diambil, dikuras oleh Allah diberikan kepada orang yang menggibah karena yang menggibah itu bukan ahli kebaikan. Jadi dosa kita bersih ke sana. Seperti itu. Lanjut. Hendikan <tuh> qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik an Nabi diriwayatkan hadis ini dari Imam Anas bin Malik Ani Nabi dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menggibah saudara sesama muslimnya maka ketika mati nanti di hari kiamat hatinya maka orang penggiba itu di di hari kiamat cirinya pantatnya di depan Farejinya di belakang, <laughs> jadi dipindah. Silite yang Arab, ya? Apa? Ya, udah gitu aja. Pantatnya di depan. Uh -uh. Sidakarnya di belakang. Udah. Di situ nanti di hari kiamat seperti wakil uang silite pada negara. Sewa lu Allah bisa waktunya, langsung Allah wabi-wabi Lanjut, di kan fayakulu, fayakulu, di kan hadis ini diriwayatkan dari sayyidina ramallah waj'anin nabi dari rasulullah sallallahu alaihi Wasallam anna uqal iya kumwal ghibah tali salah satu afa, afatin takutlah kalian akan ghibah karena di dalam ghibah ada tiga penyakit al awalui la yustajabu lahud du'a awal la yustajabu lahu orang penggibah itu doanya tidak akan pernah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala hmm. makanya wajar ya itu ngedo'awan bengi, joh joh bai <laughs> ya um tukang gib tukang gibah dan yang kedua penggibah itu amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga penggibah itu tanpa melakukan dosa tapi nanti di hari kiamat banyak dosa. Dari mana? diter dari orang yang digibah-gibah itu kumpulin sama kita. Subhan Subhanallah. Subudatul waidin al-kabiratul al-kabiratur radiatu fitar qishlah. Lanjut. Yang berapa? Jam setengah, jam sebelas Al-Kabiratul Rabi'atu Dosa besar yang keempat adalah Tinggal sholat Insyaallah semoga kita panjang umur Sehat badan Malam minggu yang akan datang Kita bisa kumpul kembali dengan takdir Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bisa duduk berjamaah Di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal Kurang lebihnya dari Abimawan sebelum